Bismillahirrahmanirrahim Kemudian juga tidak boleh meremehkan Misalnya meremehkan itu Ada beberapa keadaan Subhanallah saya sendiri pernah mengalami itu soalnya Dan beberapa teman pernah mengalami itu Ada sebagian orang mengundang ustaz ke rumahnya misalnya Atau ke acaranya Terus kemudian dia sendiri Gak ada di situ ataupun tidak sibuk dengan itu Misal Saya pernah hadir satu pengajian Di tempat orang yang memang Masya Allah kelihatan mampu Saya pikir Karena memang pada saat itu lagi kosong Dan dia undang saya datang Subhanallah sementara saya ceramah Semua jemaahnya pada hening Dia malah pemilik rumah di belakang ngomong dengan suara keras Bahkan suaranya ya, Seperti bersaing dengan suara kami Yang sedang pakai mikrofon pun Sambil ketawa-ketawa sama teman-temannya saya pun berpikir pada saat itu, ini saya berhentikan atau enggak ya pengajiannya gitu, karena ilmu itu butuh dimuliakan, bukan sayanya. Tapi penyampaian, kita mengatakan kalau Allah, kalau Rasul, minimal nanti habis pengajian silahkan duduk bicara sama tamu, silahkan makan, silakan segala macam gitu. Tapi subhanallah pada saat itu sayang sekali gitu, contoh saja, dan ada banyak orang begitu, karena kadang-kadang cuma dijadikan sebagai bangga, oh saya pernah undang ustadz itu, misalnya hanya sebuah kebanggaan bukan mengambil apa yang sedang dibawa padahal yang penting dari sosok seorang ustadz atau alim ulama atau kiai itu ilmunya bukan fisiknya bukan fisiknya orang-orang salafus soleh dulu faham masalah itu mereka kalau ada ilmu mereka kejar ilmu itu walaupun fisiknya orang itu cacat apa bin Nabi Rabah rahimahullah ulama tabiin yang bersyukur di Mecca itu sangking tingginya kedudukan ilmunya Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang terkenal sebagai ulamanya sahabat, ulamanya umat ini. Kalau dia datang ke satu kota, orang pada ngumpul semua. Oh Abdullah bin Umar, pada nanya hukum-hukum. Sampai satu waktu dia masuk ke Mekah, orang-orang buka pada ngumpul semua. Lalu dia lihat orang ramai sekali ngumpul. Dia tanya, kenapa kalian Hai penduduk Mekah? bilang, kami mau bertanya pada anda, kata dia, sungguh saya heran dengan sikap kalian. Kalian datang mengurung untuk bertanya hukum. Sementara di, di, di sisi kalian ada Attaq bin Abi Rabah. Artinya di sini ada ulama kalian tanya sama dia. Berarti ini rekomendasi langsung dari seorang sahabat kepada Attaq bin Abi Rabah. Padahal Attaq ini teman-teman badannya kurus. Matanya satu rusak. Kulitnya hitam. Rambutnya keriting kecil-kecil. Jadi secara fisik itu banyak sekali kekurangan semua. Tapi Allah muliakan dengan ilmu. Maka orang-orang pun berlomba-lomba datang kepada Attaq untuk belajar.